justru kalau ada orang yang menyelisihi pendapat keempat ulama madhab ini maka perlu di cross-check pendapatnya ya yeah. mengapa bisa berbeda karena Nabi mengatakan tiga uh, kurun pertama kurun yang terbaik di 200 tahun pertama itu kata Rasul khairul kuruni karni fuma ladhina yalunahum fuma yalunahum sebaik-baik generasi umat manusia itu yang hidup di tiga kurun pertama yaitu sahabat Kemudian tabi'in. Kemudian tabi'u tabi'in. الله أكبر ولله الحمد. Nanti ya, langsung ya Assalamualaikum ya. Baik Auzubillahimina syaitanurajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin waqafa Wassalatu wassalam ala nabiil mustafa Ashadu an ilaha illallah Wahadahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rusuluhu La nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim an wa an'im Ala hadha nabiil Al karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajma'in Hadirin, hadirat, bapak ibu yang dirahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Malam hari ini dipertemukan di tempat yang mulia ini Dalam rangka menuntut ilmu Kita berharap Semoga Niat kita untuk bersama-sama dalam ketaatan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya tak lupa selawat dan salam, semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan kita, kekasih kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umatnya yang selalu berusaha mengamalkan sunnah-sunnah beliau, Sallallahu alaihi Wasallam. Hadirin, hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada sore, malam hari ini kita akan uraikan uh, sesuai dengan uh, tema ya, yang diumumkan. Uh, kita akan menguraikan tentang urgensi mempelajari fikih madhab atau fikih empat madhab. Ya, secara umum, hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu fikih ini umurnya, ya itu sama dengan umur dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mim fikih itu secara bahasa artinya pemahaman. Al-fiqhu itu kata dasarnya tafaqqaha, ia tafaqqahu, tafaqquhan, ya, atau tafaqquh, ya. Nah, kalau misalnya eh, tim manajemennya UAS ada tafaqquh ya. Tafaqquh manajemen gitu. Jadi Uh, itu merupakan apa uh, kalimat yang diambil dari tafakohah artinya mempelajari mendalami dan memahami gitu ya kemudian uh, selanjutnya piki ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak semata-mata bicara hukum saja gitu ya tidak semata-mata kalau piki itu Halal, haram, ya, wajib, sunnah, mubah dan lain sebagainya. Ya. Orang kadangkala ya, itu keliru ketika memahami fikih itu semata-mata pada hukum saja. Ya. Padahal untuk sampai ke hukum itu prosesnya tidak eh, apa tidak singkat, panjang gitu. Ya. Eh, bahkan kita kadangkala kalau memahami fikih, memahami agama itu yang penting dalil. Ya, pokoknya agama itu dalil, gitu. Agama itu ya, kalau ada Qur'annya, kalau ada hadisnya selesai, gitu. Nah, ini hadirin sekalian, ini eh, boleh jadi dari satu sudut dia boleh dibenarkan, tapi sebenarnya kalau didalami keliru, ya. Makanya, kata para ulama, agama itu tak semata dalil. Ya, dalam memahami agama dia tidak semata-mata dalil, karena proses fikih itu itu tidak instan gitu ya. Jadi Al Qur'an, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berbicara hukum itu tidak selalu definitif. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, tidak selalu begitu. Ya. Bahkan kebanyakannya hukum-hukum yang dihadirkan pada kita pada hari ini, ya, baik yang berkaitan dengan ibadah ataupun muamalah, itu hadir melalui proses istimbat. Apa itu istimbat, hadirin sekalian? Proses menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang ada, baik itu Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu gitu. Alaihi ya. Wasallam. Contoh saja ketika kita ambil satu sampel, itu ya satu contoh ketika pada masa sahabat Rasul ya ini artinya pada masa sahabat saja kendati mereka generasi yang mulia karena membersamai satu kurun waktu fase yang agung ya, karena hidup membersamai baginda Rasul ya tapi tidak semuanya ulama betul para sahabat itu mulia sampai-sampai Allah mengatakan radiyallahu anhum warudu'an Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Kata ulama tafsir mengatakan ini diantara ayat yang menegaskan kendati para sahabat itu punya masa lalu, tapi ketika mereka masuk Islam, kemudian bagus Islamnya, maka seluruh dosa yang lama itu dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Meski begitu mereka mulia, tidak semua sahabat itu ulama. Ada yang ulama, ada yang pengusaha, ada yang negarawan. Ya, ada yang memang dia jago di bidang kemiliteran dan pertahanan eh, keamanan gitu. Ya, jadi ini diantara eh, di kelebihan para sahabat Seperti mana kelebihan kita pada hari ini ya. Contoh sebuah peristiwa yang direkam oleh eh, seorang ulama yang kita kenal di Indonesia Al-Imam Asyuti ya. Ini beliau menulis satu kitab tentang Asbabun Nuzul ya. Sebab turun ayat Itu rata-rata baik di pesantren termasuk kampus-kampus formal dalam hal asbabun nuzul ayat-ayat Quran pasti menggunakan kitab beliau apa judulnya uh, Luba uh, lubabun nukul pi asbabun nuzul ya, itu uh, apa uh, judul dalam bahasa Arabnya gitu ya kalau diterjemah asbabun nuzul aja ya, itu beliau menulis sebuah cerita ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang bukan ulama Ya, yang bukan ulama itu membaca sebuah firman Allah yang berbunyi, 'Allah itu memiliki penjuru timur dan penjuru barat. Kemanapun kalian mau menghadapkan wajah kalian ketika sholat hadapkanlah sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.' Dia memahami ayat ini, ya, itu tanpa ilmu fikih. Ya Tanpa pemahaman yang uh, yang mendalam Terkait dengan dalil ya. uh, Kata beliau Ini dalilnya Ini ayatnya Artinya ketika kita sholat Bebas menghadap ke arah mana saja Karena Allah mengatakan begitu dalam Quran Jadi Allah memiliki penjuru timur Penjuru barat Tidak wajib menghadap arah kiblat Abdullah ibn Umar Anaknya Umar bin Khattab ya Ini uh, dua orang apa Ayah dan anak sahabat Nabi dan dua-duanya ulama gitu ya Abdullah ibn Umar diantara uh, satu diantara tiga ulama uh, yang paling baik pemahaman agamanya di uh, diantara para sahabat kata Rasul ambillah ilmu agama dari tiga orang salah satunya dari Abdullah ibn Umar kata beliau menegur sahabat tadi kamu keliru memahami ayat tadi kata beliau subhanallah <laughs> Jadi kalau kita pada hari ini hanya berbekal terjemah Quran saja Kita menyimpulkan hukum bisa berbahaya Para sahabat saja yang jago bahasa Arab Hidup bersama dengan Nabi bisa keliru Kata Abdullah bin Omar Kamu keliru memahami ayat tadi Saya paling tahu sebab turunnya ayat ini Kata beliau subhanallah Jadi ilmu asbabun nuzul Latar belakang yang melatar belakangi sebuah ayat itu penting Jadi tidak semata-mata hafal Al-Quran tidak semata-mata tahu terjemahnya bisa menyimpulkan hukum tidak makanya dulu para ulama mengatakan seperti Imam Malik kalau engkau menghafal seratus ribu hadis belum belajar ilmunya jangan bicara agama subhanallah seratus ribu hadis hadirin sekalian kita hadis 40 arba'in aja belum hafal ya ibu ya Apalagi kemudian kata Imam Malik, 100 ribu hadis saja yang sudah kita hafal, kita belum pelajari ilmu asbabul wurudnya, ya tentang fikihnya, maka bisa keliru memahami agama, gitu. Kata beliau ayat ini turun itu ada peristiwanya. Jadi ketika dalam sebuah perjalanan para sahabat Nabi itu berhadapan dengan mendung, ya tidak kelihatan arah kiblat. Dulu kan belum ada kompas, belum ada GPS, jadi mengandalkan sinar matahari atau posisi matahari ya atau apa bayang-bayang jadi mereka bisa memperkirakan mana arah kiblat ketika itu ya dikatakan waktu zuhur ke asar itu tidak kelihatan arah kiblat karena mendung atau badai pasir gitu sehingga para sahabat bingung ini salat mau menghadap ke arah mana sebagian salat sebagian tidak sebagian yang salat itu macam-macam ininya apa arahnya gitu ada yang menghadap ke timur ke barat ke selatan dan ke utara gitu ketika mendungnya berakhir baru ketahuan arah kiblatnya keliru maka mereka mengadukan hal itu ke Rasul bagaimana wahai Rasul tadi di perjalanan kita berhadapan dengan mendung nggak tahu arah kiblat kita berijitihad ketika itu ya memperkirakan ini arah kiblat kami sholat ketika mendungnya selesai ketahuan arah kiblatnya keliru maka apa yang kami lakukan Nabi ketika itu belum tahu jawabannya belum tahu harus bagaimana maka turunlah ayat tadi walilahil masyriq wal magrib, pa'ainamatu allu fathamawajhullah. Jadi kata Allah, ketika dalam kondisi tertentu kita tidak mengetahui arah kiblat, maka kita boleh berijtihad. Karena sebenarnya Allah itu memiliki penjuru timur dan penjuru barat. Kemanapun kita menghadapkan wajah ketika solat, hadapkanlah selama kita tidak menyengaja menyelisih arah kiblat. Jadi tetap wajib kata beliau solat menghadap ke arah kiblat dalam keadaan tertentu boleh kemudian kita berijtihad tidak menghadap ke arah kiblat gitu. Nah ini pemahaman yang benar. Jadi hadirin sekalian dari sinilah pentingnya bahwa agama itu tidak semata dalil kata ulama paling tidak ada tiga komponen yang harus ada hadirin sekalian ketika para ulama itu menyimpulkan hukum ini agar kita tahu mengapa kadangkala ada dinamika kok e, dalam pendapat ulama ini mengatakan wajib ini mengatakan sunnah nah, kita perlu tahu kalau dulu mungkin kita ngaji hanya perlu untuk e, praktek ibadah keseharian kita eh, tapi tentu e, dengan bertambahnya usia dengan bertambahnya e, apa e, umur kita berharap ya naik level lah ilmunya gitu ya maka siapapun yang bertambah ilmunya maka bertambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi satu tadi dalil betul ya, tetapi dalil itu tidak sebatas, uh, tidak, tidak semata-mata Quran saja, tidak semata-mata dalil Quran. Jadi dalil itu hadirin sekalian, kalau bicara dalil, Allah mengatakan satu Al-Quran ya. Yang kedua ada hadis-hadis Rasul shallallahu alaihi wasallam, yang ketiga nanti ada, uh, apa ada ijma' para sahabat ya, kesimpulan konsensus para ulama di kalangan para sahabat ya menghadapi uh, peristiwa tertentu yang perlu ada hukumnya itu kadangkala tidak disebut jelas oleh Quran oleh hadis, para sahabat itu menyimpulkan, ya. kemudian mereka bersepakat atas sebuah hukum, itu namanya ijma, yang keempat ada kias kias ini metode uh, membandingkan ya. contoh misalnya dalam Quran uh, hanya dikatakan bahwa di antara dosa kepada orang tua itu mengatakan ah atau membantah. Lantas bagaimana hukumnya ada orang yang menyakiti orang tua secara fisik, gitu, menamparnya misalnya itu, eh, atau e, mendorongnya gitu. Eh, apalagi misalnya kalau sekarang udah luar biasa ya hadirin sekalian, kejahatan itu ya eh, sampai ada orang tua yang dibunuh oleh anaknya sendiri gitu. Nah ini bagaimana hukumnya? Nah itu kias. Jadi kata para ulama, bagaimana kiasnya Ustaz? Kalau berkata ah saja itu sesuatu yang haram, dilarang. Apalagi menyakiti perasaan, menyakiti fisiknya, terlebih lagi membunuh atau menghilangkan jiwanya, gitu. Maka dosa dan keharaman semakin berlipat-lipat. Itu metode kias. Tidak disebut memang e, secara jelas bahwa membunuh, menyakiti orang tua itu dosa tidak disebut. Tapi ada dosa yang paling ringan ya terkait dengan orang tua maka dikiaskan oleh para ulama gitu. Nah ini jadi dalil itu tidak semata-mata pada Quran pada Hadis saja satu. Yang kedua selain dalil ada yang namanya uh, al masaldir ya atau metode para ulama dalam menyimpulkan hukum ya. Jadi hadir sekalian. Kalau dalam Al-Quran ada perkataan haram, ada perkataan halal ya, Tetapi kadangkala ya, itu mengandung multi penafsiran Ini sebenarnya Allah itu melarang atau tidak Ini Allah memerintahkan atau tidak Kalau diperintahkan wajib atau sunnah Contoh misalnya Tidak ada satu kata mewajibkan eh, dalam Al-Quran terkait dengan sholat itu tidak ada tidak ada perkataan mewajibkan dalam bentuk tekstual wajib itu enggak ada nah ulama menyimpulkan bagaimana cara menyimpulkan karena para ulama itu punya metode metode yang dipelajari satu dari rasul dari para sahabat kemudian dari ulama generasi salaf eh, di 200 tahun pertama di 200 tahun pertama ini kurun hidupnya para ulama salaf ulama yang dikatakan generasi terbaik siapa mereka itu mereka yang hidup pada 200 tahun pertama nah ulama-ulama kita termasuk di Indonesia itu belajar dari ulama yang hidup pada empat kurun yang pertama disebut sebagai ulama salaf satu Imam Abu Hanifah lahirnya tahun berapa tahun 80 hijrah salaf atau bukan salaf yang kedua, Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah, salaf atau bukan, salaf. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, salaf atau bukan, salaf. Imam Ahmad bin Hambal lahir pada tahun 164 Hijriyah, salaf atau bukan, salaf. Jadi, ulama madhab itu adalah ulama-ulama salaf. Gitu. Justru kalau ada orang yang menyelisihi pendapat keempat ulama' madhab ini maka perlu di cross-check pendapatnya ya. Mengapa bisa berbeda karena Nabi mengatakan uh, tiga kurun pertama kurun yang terbaik di 200 tahun pertama itu kata Rasul khairul kuruni karni suma yalunahum suma yalunahum sebaik-baik generasi umat manusia itu yang hidup di tiga kurun pertama yaitu sahabat Kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ini di 200 tahun pertama. Eh, dan nyambung semua. Imam Abu Hanifah mesti tidak bertemu dengan Nabi. Beliau bertemu dengan siapa? Bertemu dengan sahabat Nabi. Guru beliau langsung. Kayak kita lah. Ya, belajar langsung itu. Beliau langsung belajar dengan salah seorang sahabat Nabi. Yang paling panjang usianya. Dan uh, memang mewakafkan. Bukan mewakafkan. Dia diwakafkan oleh ibunya. Itu berkhidmah kepada Rasul. Anas ibnu Malik, ya, kan dulu banyak orang kaya datang ke Rasul, menginfakkan hartanya, menginfakkan usahanya, menginfakkan sumurnya. Ini ibunya Anas ibnu Malik bukan orang berharta. Tapi Subhanallah, beliau datang bawa Anas ibnu Malik dulu Unais namanya panggilan manja Anas, ya Unais. Ketika umur tujuh eh, tahun kata beliau wahai Rasul, saya tidak punya harta. Saya punya anak, ini harta saya yang terbaik, kata beliau. Saya wakafkan dia untuk melayanimu, gitu. Subhanallah. Jadi Nabi itu kalau mau berudu, ya, kalau mau mandi, mau berapa keperluan apa saja selain keperluan dalam rumah tangga itu disediakan oleh Anas ibnu Malik dan Anas ibnu Malik itu tinggalnya di masjid Nabawi. Namanya Alusufah, ya. E, ya. Tidak, tidak semuanya Alusufah itu orang miskin asalnya tapi ada yang memang ingin melayani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kan dulu Masjid Nabawi itu kan memang menyatu ya sampai sekarang juga masih menyatu ya karena apa tidak ada dinding antara Masjid Nabawi dengan uh, rumahnya Rasul jadi dinding itu ya dinding rumah beliau gitu ya. kalau yang pernah ke Raudho ibu-ibu mungkin yang pernah haji atau omroh dinding Raudho itu dinding kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu Anha tempat di mana Nabi dikuburkan itu adalah biliknya atau kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu Anha puan gitu ya nah, jadi dulu para sahabat tinggal di masjid gitu nah eh, Anas Ibu Malik gitu. jadi diantara apa eh, sahabat Nabi yang kemudian diwakafkan oleh ibunya berkhidmat ke Rasul Shallallahu alaihi wasallam jadi belajar langsung ya belajar langsung Imam Malik meski tidak belajar ke sahabat Nabi beliau belajar ke Imam Abu Hanifah jadi nyampung itu jadi murid dengan guru gitu ya maka jika pada hari ini ada orang mengatakan mengapa kita harus belajar kepada ulama madhab kenapa enggak langsung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam masalahnya dalam agama kita sanad atau mata rantai ketersambungan ilmu itu salah satu jaminan bahwa ilmu yang kita pelajari itu benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kata para ulama laulah sanad, sanat la taqalla bikuli masya kalau bukan karena sanat ketersambungan ilmu dengan generasi terbaik umat Islam, maka orang-orang jahil bisa berbicara semaunya. Gitu. Hari ini kita nggak bisa. Misalnya ada orang mencoba memanipulasi ayat Quran, nggak bisa. Ada banyak para hafiz kita. Selain ada Quran, juga ada banyak penghapal Quran. Ada orang mau mencoba memalsukan hadis Nabi, nggak bisa. Ada ribuan para penghafal hadis, gitu. Ya. Ada orang coba memanipulasi hukum nggak bisa. Akan ada sebarisan para penuntut ilmu, para ulama yang akan menjadi benteng uh, umat Islam untuk me mengcounter dan membantah klaim-klaim uh, yang boleh jadi berusaha memanipulasi ajaran Islam, gitu. Ya. Nah ini hadirin sekalian. Jadi ada uh, metode para ulama dalam memahami ayat, gitu. ya Nah bagaimana tadi uh, dapat diketahui bahwa sholat itu wajib? Sementara Kan tidak ada kalimat Mewajibkan dalam Al-Quran tentang sholat Ulama memiliki kaedah-kaedah yang mereka pelajari Dan membuat sebuah prinsip Namanya kaedah usul fikih Ini pertama kali dibukukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ya, Dalam kitab Risalah itu Meskipun guru beliau Imam, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah Sudah mempelajari dan sudah mengajarkan cuman belum dibukukan Imam Syafi'i kelebihan beliau Membukukan Nah, di antara prinsip yang dibukukan oleh beliau, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan metode ulama menyimpulkan hukum, itu ada kaidah al-aslu amri Artinya, setiap ada kata perintah dalam Al-Qur'an, itu artinya wajib. Gitu. Apa kata perintahnya? Wa aqimus dan dirikanlah salat. Ini disepakati oleh para ulama sampai hari ini dan sampai hari kiamat bahwa setiap kali ada kata perintah dalam Al-Quran itu pasti mengandung makna wajib kecuali ada pengkhususan pada hal-hal tertentu ya nah, jadi misalnya ada perintah untuk apa namanya mengeluarkan zakat gitu ya nah, jadi hukum asalnya wajib ya tapi ada kala tertentu menjadi tidak wajib karena orang itu tidak e, memenuhi persyaratan gitu nah ini hadirin sekalian yang kedua metode para ulama dalam memahami dalil-dalil tadi kita gitu. yang ketiga apa komponen yang menjadi penting dalam memahami agama yaitu saksiat, barizat minal ulama profil-profil para ulama yang memang mempunyai otoritas dan kemampuan untuk menggunakan dalil dan menggunakan metodenya, ya. Jadi dalil sudah ada nih, Qurannya, hadisnya, ijmaknya kiasnya. Yang kedua ada metode para ulama yang disimpulkan dari Quran dan dari hadis, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga perlu profil-profil profil ulama yang nggak bisa sembarangan orang, nggak bisa sembarangan orang, itu. Makanya Nabi mengatakan Allahulama Warosatul Ambia. Para ulama itu pewaris Nabi, gitu. Dan alhamdulillah, Indonesia, wabil khusus Jawa Barat, itu kita tidak kekurangan para ulama. Banyak sekali yang punya mata rantai ketersambungan ilmu dengan tiga generasi terbaik pada masa Islam, gitu. Nah, hadirin Bapak Ibu sekalian. E, mengapa kemudian penafsiran agama ini terbatas pada orang-orang tertentu yang mempunyai otoritas karena memang tidak semua orang itu mampu dan memiliki pemahaman yang baik gitu ya buktinya aja hadirin sekalian kita lihat pada hari ini gitu ya kalau ada pernyataan-pernyataan yang nyeleneh Ya, yang bertentangan dengan pendapat para ulama terdahulu maka kita akan mengetahui bahwa yang mengatakannya yang menyatakannya bukan bukanlah orang yang e, kita sebut sebagai ulama gitu. Bahkan ulama sendiri pun terbagi dua nanti kata Imam Al-Ghazali. Ada ulama rabbani, ada ulama su' gitu ya. Ada ulama-ulama yang memang dia memiliki ilmu, pengetahuan tetapi tidak diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala justru dia menggadaikan agama itu untuk kepentingan syahwatnya untuk kepentingan perutnya menjual hukum-hukum Allah ya pokoknya asal sesuai dengan selera penguasa keluarkan hukumnya gitu. ya, ini pernah terjadi ya, suatu masa dulu dan kata Rasul akan terjadi lagi ya, dalam hadis yang saya kata Rasul ketika uh, ada ulama ya. Yang membenarkan segala, apa, segala ucapan penguasa zalim, maka ketahuilah jarak antara kalian dengan kiamat sudah semakin dekat. Allah wasbar, terus kalian ya. sudah semakin dekat. gitu ya. Jadi, kalau dulu ulama membersamai umat, ya, memberikan pencerahan, ya, menyampaikan perkataan-perkataan yang menyejukkan, menyatukan. Ya. Kalau pada hari ini ada orang yang punya. Pengetahuan punya ilmu tapi tidak sama profil dengan para ulama terdahulu, maka boleh jadi mereka ulama su. Gitu. Ya. Nah ini hadirin sekalian, tiga hal tadi, ya. e, secara cepat kita simpulkan satu e, dalil yang kedua metode dan yang ketiga para ulamanya. Gitu. Ya. Selanjutnya, ya, e, bagaimana? bisa munculnya uh, perbedaan di kalangan para ulama dalam konteks piki madhab tadi gitu ya hadirin sekalian kita meyakini betul ya, kita meyakini betul dengan seyakin-yakinnya Allah maha berkemampuan maha berkekuatan untuk menurunkan hukum yang tidak multi tafsir dan tidak multi interpretasi mampu tidak Allah mampu, ya, mampu mampu tidak Allah menjadikan manusia beriman semuanya tidak ada, orang, apa, tidak ada orang kafir, mampu tidak Allah, mampu tidak ada yang menafikan itu tapi mengapa, mengapa ada orang muslim, ada non muslim mengapa ada hukum yang muhkamah yang jelas, ada hukum yang samar-samar yang uh, ulama berbeda pendapat Nah gitu, ya kata para ulama bahwa perbedaan itu selama dalam koridor yang dibenarkan maka dia menjadi rahmat dan solusi untuk umat Islam, gitu. Karena boleh jadi satu pendapat itu sesuai pada eh, apa pada tempat negara kondisi tertentu dan tidak sesuai pada tempat yang lain, gitu. Ya. Contoh hadirin sekalian kan perbedaan ini berawal ketika Islam itu tidak hanya tersebar di Madinah. Ya, terutama sekali ketika ibu kota kekhalifahan itu pindah ke Baghdad pada masa Uthman, kemudian pada masa Ali, dan pada masa kekhalifahan Islam, ketika Islam itu terbentang luas dari utara sampai selatan, timur sampai barat, ya. bahkan ketika pemerintahan e, daulah Umayyah generasi yang kedua di Andalusia itu, Islam itu hadir sekalian, tersebar itu hampir di dua pertiga dunia. Timurnya sampai ke Cina Baratnya sampai ke Andalusia, itu sudah eh, men, apa? Sudah eh, bisa menaklukkan dua pertiga dunia, gitu. Ya. Padahal kalau kita lihat itu sudah berlalu hampir lima eh, belas abad yang lalu, gitu. Lima ya. belas abad yang lalu, ya artinya dengan kekuatan dan dengan keistimewaan Islam maka. Dia tersebar sampai ke Siantaro, negeri dan uh, pelosok gitu ya. Nah ketika Islam tersebar, hadirin sekalian, ya, tersebar Maka ketika di Madinah, mengapa tidak ada banyak perbedaan Satu, ya, meski ada perbedaan, tapi tidak sebanyak ketika Islam sudah uh, keluar dari Madinah Artinya tersebar apa, di luar Madinah Dulu ada rasul sebagai orang yang menjadi penengah. Setiap kali ada permasalahan, jadi hakim gitu. Kalau ada pertentangan, ada khilaf, maka nabi yang memutuskan. Gitu ya? E, ketika nabi sudah meninggal dunia, para sahabat meninggal dunia, maka tentu yang mewarisi para apa e, ilmu itu adalah generasi berikutnya. Satu boleh jadi perbedaan pemahaman ilmu, yang kedua tidak semuanya berbahasa Arab dan tidak semuanya berbangsa Arab ya, bahkan hadirin sekalian hampir seluruh ulama-ulama senior dalam ulama hadis ya, itu bukan orang Arab asli, itu banyak orang Persia ya, Imam Bukhari, bukan orang Arab ya, kemudian Imam Muslim, juga bukan orang Arab ya, Imam Turmuzi, bukan orang Arab Ya, An Nasai bukan orang Arab itu dari Naisabur eh dari Irak apa, maaf dari Iran ya. Jadi sudah masuk uh, Asia Barat, jadi sudah benua Asia bukan lagi di negara-negara Arab gitu. Nah, karena Islam tersebar maka tentu ketika Al Qur'an berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab ya pemahaman berbeda-beda maka ada perbedaan pendapat gitu. Hikmahnya boleh jadi memang Allah sengaja memberikan peluang perbedaan itu untuk menjadi solusi bagi kehidupan kita gitu. Contoh dalam e, masalah e, Wudhu saja ini yang simple ya, yang kita hadirin sekali pasti temui ya. dalam keluarga aja bisa berbeda gitu. Ya. Saya baru-baru ini misalnya e, di, apa, e, ditanyakan bagaimana kalau suami istri berbeda pendapat dalam masalah wudhu gitu. Istri, eh, suami mengatakan Uh, kalau tersentuh kulit dengan istri sendiri, ya, apalagi yang wanita lain yang bukan mahram, maka batal wudhunya. Sementara istri mengatakan, oh, saya selama ini diajari oleh ayah saya, tidak batal selama itu istrinya, karena istri sudah menjadi bagian dari keluarga uh, besar, gitu. Ya, jadi tidak batal wudhunya, gitu. Nah ini akhirnya uh, sempat jadi konflik juga, gitu. Ya, jadi konflik. Uh, karena masing-masing ngotot -masing gitu, ya, padahal kan harusnya dalam kehidupan rumah tangga harus ada yang mengalah, ya. jadi tidak semata-mata bicara ilmu. Uh, jadi uh, ini juga saya alami gitu, ya karena saya juga dengan istri sama-sama berbackground uh, Arab gitu ya, hanya berbeda fakultas. Saya di syariah, istri itu dita ditafsir, ya. nah, jadi, uh, di apa di tafsir. Jadi ya itu di awal-awal menikah ada perbedaan pendapat gitu dalam masalah uh, ibadah gitu. Nah tadi kembali ke masalah. Tentang wudhu hadirin sekalian Mengapa ada perbedaan Bukankah ayatnya jelas apa, Maaf, eh, Bukankah ada ayat Qurannya Bukankah ada hadisnya Tentang hal-hal yang membatalkan wudhu Tapi mengapa diantara para ulama Yang di 4 kurun pertama ini eh, Maaf di 3 kurun pertama ini empat ulama madhab itu berbeda pendapat Imam Abu Hanifah punya pendapat sendiri Imam Malik punya pendapat sendiri Imam Syafi'i punya pendapat sendiri Imam Ahmad bin Hambal pendapat sendiri Ayatnya sama, dalilnya sama, oh, ayatnya sama, hadisnya sama. Kata Allah e, di antara perkara yang mewajibkan kalian berwudu, ya adalah lamas tumun nisa. Ya, lamas itu ya kalau kita lihat terjemah kemenak menyentuh wanita, menyentuh wanita itu di antara perkara yang membatalkan wudhu Imam Syafi'i ya e, itu di antara orang yang mengamalkan ayat ini secara Zahirnya lamas itu ya orang Arab mengatakan lamas itu menyentuh maka kalau menyentuh e, wanita ya e, termasuk istri sendiri itu membatalkan wudhu karena istri itu bukan mahram karena dia bukan mahram lah dia bisa dinikahi oleh suaminya kan begitu ya bener tidak apa sekalian jadi masuk akal sekali pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram batal wuduhnya istri itu dianggap bukan mahram ya karena dia bukan mahramlah kemudian dia menjadi apa dia boleh dinikahi oleh laki-laki e, dan akhirnya menjadi suaminya tapi hukumnya tetap e, apa tetap e, tidak berubah jadi batal wuduhnya betul karena Imam Syafi'i menafsirkan lamas itu secara e, tekstual gitu kemudian Imam berbeda dengan gurunya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Imam Abu Hanifah mengatakan, Lamas itu bukan menyentuh kata beliau, subhanallah ayatnya sama, kata beliau, Lamas itu bukan menyentuh Lamas itu adalah bentuk ungkapan Quran eh, untuk maaf, bahwa, hidup segala, untuk menyebut jima atau hubungan badan gitu. Sehingga dalam pendapat Mazhab Hanafi, ya, di mana diamalkan Mazhab Hanafi ini di Irak, di Iran, di India, di Pakistan, menyentuh wanita, baik wanita yang bukan mahram atau mah, apa atau istrinya tidak membatalkan wudhu, karena yang membatalkan wudhu dalam pendapat beliau, ya, meski dalilnya sama, ayatnya sama, itu adalah berhubungan badan jadi kalau suami sudah berhubungan dengan istrinya baru batal wuduhnya kalau hanya menyentuh, nggak batal wuduhnya subhanallah ayatnya sama Imam Malik berbeda lagi beliau menggabungkan ya jadi tepatnya uh, ya apa uh, di tengah-tengah kata beliau menyentuh istri atau menyentuh wanita membatalkan wudhu apabila disertai dengan syahwat disertai dengan syahwat, gitu. Yeah. Nah, jadi hadirin sekalian, ini diantara pendapat-pendapat para ulama karena ayatnya sama tapi metode dan pemahaman yang berbeda-beda, gitu. Ustadz, kalau mereka boleh berbeda pendapat, kita boleh nggak? Kita nggak boleh. Karena apa? Karena ulama sudah menetapkan syarat siapa saja yang boleh berijitihad dalam melahirkan hukum, ya. Yeah. Ada syarat mujtahid, ya. Jadi eh, seperti penguasaan terhadap Quran, terhadap hadis, tafsirnya, ulumul Quran, ulumul hadis, ya, asbabun nuzul, asbabul wurud, bahasa Arabnya, ya, dengan perangkat-perangkatnya nausorob, balago dan lain sebagainya. Nah itu ketat sekali gitu, ya. Agar apa? Agar tadi, agar tidak sembarangan orang bisa berbicara dalam masalah hukum namun hadirin sekalian perbedaan-perbedaan itu kata para ulama selama dalam koridor ilmu berpahala jadi tidak apa-apa gitu jadi ketika bapak ibu mungkin berbeda pendapat dengan an anak mungkin kalau yang sudah di pesantren atau yang sudah dewasa Perbedaan pendapat dengan tetangga, dengan sahabat, kalau kita melihat dari kacamata bahwa perbedaan itu sebenarnya cara Allah memberikan solusi bagi kehidupan kita. Gitu, kita akan tolerir gitu. Nah, jadi di antara urgensi belajar fikih madhab satu, kita tidak membenci orang yang berbeda pandangan dengan kita, tidak memusuhinya. Selama perbedaan itu, perbedaan yang mu'tabar, yang mau artinya apa? Yang memang bersumber dari ulama madhab, tidak ngarang sendiri. Ya, tidak misalnya mengatakan e, Contoh Ada pendapat yang mengatakan Sholat tidak wajib gitu. Nah itu ditentang Kita tidak bisa mengatakan itu khilaf Itu khilaf yang gair mu'tabar Yang tidak diterima gitu. Pendapat yang mu'tabar itu Kalau dia punya sandaran Punya dalil yang kuat Dan e, dapat dikembalikan Kepada salah satu dari ulama madhab gitu, ya. Nah ini hadirin sekalian e, Penting kemudian Kita mengetahui latar belakangnya Selanjutnya, Ustadz, apakah tidak mengapa dalam pengamalan keseharian itu Kadangkala kita berbeda pendapat? Tidak apa-apa, gitu. Ya, selama masih dalam koridor yang dibenarkan, gitu. Contoh dalam masalah kurban saja. Kemarin kita kan baru kurban. Kurban kan ada dua hukum eh, diperselisihkan di antara para ulama. Satu pendapat mengatakan wajib, ya orang kaya kalau tidak berkurban berdosa. Ini pendapat Imam Abu Hanifah gitu, ya. uh, Beliau mengambil dalil dari hadis Rasul yang mengatakan Barang siapa yang diberi kelapangan tidak berkurban Jangan dekat-dekat dengan musola kami nah, Itu diambil sebagai dalil oleh Madhab Hanafi Sementara Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Imam uh, Maliki mengatakan uh, Sunnah Mu'akadah, gitu, tidak wajib Gitu, ya. nah, karena ada beberapa dalil yang lain mengindikasikan nabi tidak mewajibkan kurban, artinya orang kaya kalau dia tidak berkurban sekalipun dia tidak berdosa. Tidak berdosa, nah, jadi karena dia sunnahmu, akadah berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan orang kaya kalau enggak kurban, apapun alasannya berdosa. Nah, itu dalam mata Hanafi. Nabi, ya. Ya, makanya kurban apa diantara kurban terbesar di dunia ini setelah Arab Saudi itu di negara-negara yang mengamalkan Madhab Hanafi karena mereka mewajibkan gitu ya India Pakistan ya nah, ini pakistan atau kalau India ini mungkin eh, karena ya ada apa eh, sedikit konflik ya antara muslim dan apa non muslim di sana sehingga ada kebijakan apa e, mengurangi ya, jumlah kurban karena ya e, kan menyembelih sapi atau e, apa lembu di apa dalam apa dalam doktrin agama lain e, agama tertentu itu merupakan pembunuhan terhadap Tuhan mereka gitu ya. nah, jadi e, dikurangi gitu ya nah, jadi saya pernah apa e, tujuh tahun di Malaysia ya, ketika studi S2 di sana itu merasakan betul ya betapa kurban itu kurban di Malaysia tidak sebebas di kita gitu, kurban di mereka itu harus memperhatikan kiri kanannya gitu tetangga gitu, karena ada orang India yang memang beragama Hindu yang sangat membenci ya, ibadah kurban gitu, nah, jadi itu bisa perang saudara gitu ya, atau bisa konflik agama kalau misalnya tidak diatasi oleh oleh negara gitu, makanya ada ketentuan misalnya harus jauh gitu ya tertutup ya. Kemudian tidak boleh di apa tuh di dijual jalan-jalan di nggak boleh kalau kita coba ya ketika musim kurban itu kambing ya sapi itu di jalan tol aja ada gitu ya. nah, jadi luar biasa orang apa, eh, apa di negara kita begitu bebas ya eh, menjalankan agama gitu nah hadirin sekalian ini diantara apa eh, apa diantara perbedaan ya, yang ada di kalangan para ulama dan kita perlu menyikapinya dengan baik gitu. Selanjutnya hadirin sekalian, mungkin eh, ini ada sesi tanya jawab atau bagaimana? Biasanya Satu aja paling ya? ya. Maka mungkin sebelum kita lanjutkan saya berikan kesempatan biar nanti tidak mentok di waktu isya biar kita bisa leluasa sholat. Silakan mungkin dari hadirin sekalian atau dari ibu mungkin mau nanya silakan. Ini hari ini tema pembukaan ya jadi Insyaallah pertemuan akan datang kita mulai membahas tema-tema tertentu agar bertambah ilmu dan semoga juga menjadi jalan kita semakin dekat kepada Allah. Silakan dari bapak ada dari ibu silakan. Uh, ya, makan, silakan. Ya. ya. Oh Ya. Oh, enggak silakan. Oh, Asya Allah. Warga baru ya? Masya oh, Allah, Masyaallah. saja, warga, warga, warga baru. Ya, silakan ya. Hmm. Manhaj ya, ya baik ya. Jadi hadirin sekalian, apa bedanya antara manhaj dan madhab, gitu ya? Jadi sebenarnya kalau secara bahasa ya ada irisan, ada kedekatan makna. Karena kalau nah manhaj itu kan asal katanya nahaja, nahaja itu jalan, gitu ya. Nahjun jalan atau cara, gitu. Sementara madhab itu artinya eh, tempat bersandar, madhab tempat bersandar atau tempat merujuk, gitu ya. Secara bahasa ada kedekatan, ada irisan. Tapi secara istilah memang berbeda, ya. Madhab ini lebih kepada eh, pendapat pikih gitu ya. Sementara kalau manhaj itu eh, metode, gitu ya. Itu yang saya pahami. Kemudian eh, tadi... Apa, disebutkan uh, tentang uh, apa uh, salaf gitu ya atau salafi ya, ataupun kelompok salafi di uh, dunia ya termasuk di Indonesia mungkin di antara yang uh, banyak ya menyampaikan tentang madhab dan tentang manhaj gitu ya uh, baik pada posisi uh, apa namanya uh, mendiskusikan gitu ya atau mungkin yang mengkritik gitu jadi, pertama kita jelaskan dulu bahwa salaf itu bukan kelompok gitu. Salaf itu bukan kelompok Salaf itu, ya kata para ulama, dia adalah periode gitu. Ya. Ada buku yang bagus sekali ditulis oleh Syekh eh, Dr. Eh, Sa'id Ramadan al Buthi. Kata beliau, as salafiyah patrah zamaniyah mubarokah la madhabun Uh, apa uh, lamadhabun Islamiun gitu kata beliau. Jadi Salafi itu ataupun Salaf itu bukan kelompok gitu, ya bukan sekte tapi dia periode gitu. Ya. Jadi siapapun yang mengikuti uh, manhaj ya, ulama-ulama uh, Salaf maka mereka dikatakan Salaf gitu. Jadi dia tidak bisa di, di monopoli. Oh, yang Salafi itu cuma saya aja. Gitu. Nah, dalam Uh, apa, dalam pengamatan uh, saya Pembelajaran saya ya, Bahwa hampir seluruh Ormas di Indonesia Itu bermanhad salaf, gitu Artinya Semuanya bersandar pada ulama-ulama madhab Gitu ya Nah, jadi contoh aja misalnya eh, Nahdien, eh meski tidak semua pendapat mereka sandarkan kepada eh, Imam Syafi'i tapi mereka mengatakan ataupun eh, dikatakan eh, Nahdien ataupun NU itu eh, memegang pendapat Imam Syafi'i eh, Muhammadiyah mungkin eh, mengkooperasi antara pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal gitu ya kemudian kalau persis ya di Jawa Barat misalnya eh, banyak kemudian mencoba menggabungkan beberapa pendapat yang ada, jadi tidak memegang madhab tertentu gitu ya. Nah, ini uh, sebenarnya tidak ada, apa tidak ada, uh, apa tidak ada perbedaan kalau kita lihat dari segi bahasa, hanya dari segi istilah saja gitu ya. Saya rasa itu mungkin, uh, semoga di kesempatan akan datang kita bisa. Lebih panjang menjelaskan, ya, karena waktu antara maghrib isya ini kita akan padatkan, ya, sehingga mungkin e, lebih e, banyak hal-hal yang menyimpulkan saja gitu. Kita cukupkan ya, e, baik. Karena sudah azan isya, semoga ada manfaatnya. Dan kita berharap eh, semoga ini menjadi salah satu ladang amal untuk kita semua Untuk DKM, untuk pengurus masjid dan peserta hadirin hadirat sekalian Menjadi ladang amal kita bersama Dan semoga juga menjadi sebab, menjadi asbab Allah segera angkat wabah penyakit corona dari bumi kita tercinta Nusantara amin, amin ya rabbal alamin Demikian, astaudikumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Suci bendera, Panji nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. Nadilah hadirlah Allah. Alhamdulillah, tidakkah hati kita sakit ketika kalimat Tauhid berbakat? Kalimat yang agung dan suci, yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam. Saat ini, kalimat